Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar baik Kabar bahagia dan terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Bila Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara Klik like, komen, Dan subscribe serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang. Untuk selalu memberikan kabar menarik, kabar terbaru dari Lesti, dan bilang tentunya. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Ada kabar yang sangat membanggakan dengan karya yang benar Lesti Kejora. Ini ada 5 lagu Lesti yang tentunya viewersnya terbanyak di Youtube Persahabat ya kita tentunya lihat dan simak Yang pertama, itu ada lagu Tirani Yang kedua, ada lagu Bismillah Cinta Yang ketiga, lagu Kulepas Dengan Ikhlas Yang keempat, ada lagu Sekali Seumur Hidup dan yang kelima adalah lagu Bawa Aku ke Penghulu. Itulah lima lagu laci kecewa dengan viewers terbanyak di YouTube. Bismillah persahabat. Semangat terus streamingnya. Lagu sekali seumur hidup. Mudah-mudahan bisa tembus di angka 50 juta viewers bulan ini. Semangat terus untuk keluarga Konoha. Kemudian persahabat kita dibuat gak sabar banget ya, karena tinggal dua hari lagi, BBL tentunya ulang tahun yang ke satu tahun, Masya Allah dua hari lagi akan ada kejutan yang akan diberikan langsung oleh idola kesayangan kita. Bismillah persahabat, doakan yang terbaik, mudah-mudahan les selalu sehat dan bahagia. Untuk selanjutnya kita lihat juga Di postingannya Bang John nih persahabatnya Baru saja Mengunggah potret kebersamaan dengan Lesler family BBL ini anteng banget Persahabatnya tadi sore Digeno oleh Bang John gak rewel dan gak nangis Anak hebat dan anak pinter Abang El Masya Allah Dan Salfok juga dengan outfitnya Leslar hari ini Keren-keren banget ya Masya Allah Kita tentunya salvok juga dengan kalimat yang ditulis oleh Bang John Tidak peduli siapa kamu di masa lalumu Manusia akan melihat apa pencapaianmu di masa sekarangmu Hari ini, Alhamdulillah, silaturahmi dengan Bro Rizky Bilar dan Neng Lesti Kejora disponsori oleh Ali Syakib dan Marjin. Allahu Akbar, luar biasa. Mudah-mudahan sukses terus, berjalan dengan lancar apapun bisnisnya, apapun projeknya, segala urusannya selalu dipermudah oleh Allah. Amin. Hanya doa terbaik sekali lagi untuk Leslor Family. Ini keren banget, Masya Allah kita lihat juga persahabat ya untuk outfit yang dikenakan oleh Papa Bilar untuk hari ini persahabat jadi dimulai dari topi Gucci yang dikenakan oleh Papa B bukan kaleng-kaleng mencapai 6.223.920 rupiah dan untuk jam tangan Richard Mille nih persahabat ya ini bukan kaleng-kaleng harganya mencapai miliar 3.437.613.486 rupiah ini paling mahal banget di outfit yang dipakai oleh Papa Bilar hari ini Dan untuk hoodie yang dikenakan Balenciaga Dibanderol 14.421.474 rupiah Berkah ya untuk rezekinya Dan semoga selalu diberikan kelancaran. Nah berikutnya juga bersahabat ya Kita mendapatkan informasi juga dari Kak Nurul Saat live Instagram nih bersahabat yang menginformasikan bahwa Oma Rosmala Dewi itu akan berangkat ke Jepang besok bersama Kak Claudia Hanya berdua saja, Pabdance tidak ikut bersahabat ya Karena Pabdance katanya itu nggak bisa cuaca dingin Doakan saja mudah-mudahan besok keberangkatan dari Oma ke Jepang diberikan kelancaran Tetap doakan yang terbaik ya untuk keluarga besar Leslar Family